In me. Teng tereng Teng tereng Teng Teng Ma bro Apa kabar semuanya Kali ini Oja oh, Akan ya, Kalian kepoin mau ngapain ya Main cowo DM lah Ngapain lagi bro oh, Ya karena pasti kepo kan Mana sih musuhnya What hek, tukang bokong di sana Dasar tukang bokong. Tego bantai-bantai mereka mabru ya. Sudah muak melihatnya tadi itu. Aku pakai senjata Messi dulu, Bro. Senjata Messi is the best ini. Yahoo! Mana musuhnya? Aduh mak, mak. ma Mak ma, Mati lagi crenk. Aku harus menggendong sih Tenang tenang tetap santui ya ma bro Yuk sebenarnya ga boleh bar -bar, bar bar banget sih Lu harus sih biasa aja jadi jet Hd, apakah aku kan? Es, Ace? Ace teh manis, coy ya. Ini yang disebut es krim. Mau langsung serius tuh ya? Serius ya? Berkat Neymar GR dipakai, eh pakai senjatanya Messi, coy. Sekarang kita ganti kerikah, mau pakai kerikah. Nah, dia ke balikin ada yang mau ngambil, ada yang mau ngambil, ada yang mau ngambil, ada yang mau ngambil, ada yang mau ngambil ada yang mau... What? Gue dipisau mah Bro? Wah, so betul itu ya, so betul. sangat tidak sopan kawan-kawan. Nah, ini dia, kita lihat temen kita nih udah dikasih krik ngakil lah harusnya Bro. Ai ai ai, sepertinya aku harus menggendong liat mah Bro. 81 oke, okay. kita suruh ke delapan puluh satu. Delapan satu eh, kelihatan gak di mana? Kata what aduh, kawan, woi, satu empat nih skornya, kumaha sih ya? Ada, ada, ada, switchblade, switchblade, switchblade. Nah, kebel lagi aja sama bro, amannya sih begitu ya? Nantiin aja nih, kita tungguin. Ntar juga ada yang lewat, cuy. Ya, itu santai dulu, temen kita takutnya mati duluan, kan nggak lucu, bro ya." nah ini mumpung dia ngekil-ngekil banyak nih saya juga udah lewat nih B percaya deh nah ini sisa 2 orang nih orang-orang B nih kan sisa 2 orang nih udah di raten sama temen kita nggak ada lagi dia narik kayaknya <tuk> ih aja masih nungguin udah kayak wallhack nih bocah nge-plan Wah bahaya sih mah bro ya Ini bisa jadi aduh gak boleh susun sih sebenarnya mah bro ya Tapi ini tolong jangan dianggap susun ya Ini dia apa ya kalau udah plan musuh Dan masih nunggu kayak nunggu-nunggu gitu cheater banget gak sih wallhack tapi pura-pura gak wallhack gitu loh Mainnya santuy gak brutal cheatnya Dicolem kan ada cheat sekarang Ngeri juga bro Udah mau kali ini Semoga tidak mati Hampir mati. Kalau gue mati konyol. Ya konyol dah temen gue. Jin konyol dah. Oh enggak mah Bro, dia nggak ngecet mah Bro. Kalau Wallhackin dia tahu aja di sini, enggak, enggak nggak ngecet. Itu yang tadi kayaknya yang bunuh aja. Ini kayak sniper. Nah mati lo. Kambekin nih. Waduh, macam mau nge-slide itu? Gak ke-slide dong, ya Allah Please, please, please Temanku Nice Nice, ayo, ayo, ayo Nah, ya, gitu bro ya Kita palsu menang ya. Hashtag Indo Pride, bro Lewat along kali mau, bro ya? Elong, elong, elong Slimpernya kita juga joss nih Nangus aja, jangan sampai kalah, bro kill boy nice ya, teman kita oke okay juga. uh nice ma bro ya, gitu dong. tadi pada kill 0 bro, sekarang berkembang. semoga kita tidak kalah ya. uh aja ma bro. mati lo. ya yeah, wahyu. No, no, no, no, no, no, no, please. no, no, no, no, ah, lagu, temanku, aduh, ya, aduh, kok bisa, nah, bisa lah, ini harapanku bersamamu, mau doakan dia clutch, nice, good job, good job, ito, Oh, well done. Ya, ada yang left. KPF Bapoki Ada yang left bro. Kenapa sih orang-orang kayak gitu left kan? Kan minusnya malah tambah banyak ya. Apa dia malu gitu? Tahu Indonesia DZ, kena record konten ya kan? Enggak tahu sih. <laughs> nice ya bro. Uh, the best. Temenku juga jangan loh ya. Oke, okay. yuk bro kali ini dapat nih hak nih yard kesukaanku ya kan mau mari kita bantai semuanya ya oh nice good job Coba bener bro asli. Sangat seru mah bro. Cuma pakai crek Mana creko? Bagi-bagi tuh. Berbagi -bagi tuh Indah. Ya. Uh, laku laku ya. Laku keras pro disini, bro di sini bro. lagi musuhnya sih. <tuk> ya. Lu <tuk> bikin trip mine hampir aja ocain jek kayak. Kan enggak pakai hardwire, bro. Mon lah, lu kenapa pada pakai begituan sih? Sniper beak banget mabru ngeri. Asli ngeri. Ngeri banget. Mamam, mama. ada yang kepotong mah, Bro. Yeah. Oh, nice cover mah, Bro. Wah, langsung di backup cepat aja mah, Bro ya. Sangat seru sekali ini sendinya ya. Coba berikutnya apa lagi ya? Ganti-ganti aja terus Bang OCJet. Muntang-muntang banyak segini ya kan. Oopsie. Apa itu? Weh, di wall ngecit nih bro, ciptnya aktif kali ya. Wah, staffirullah Orang-orang yang begini nih bikin suzonai, nggak ding? Sedih wallbang ya. Ampun deh, keren sekali bro. What? Kok dia tahu jadi sini? tereng tereng dong turung turung hmm, namam lo bang lo sakit banget dah bang nyesel lagi musuhnya set set ah ada yang nongkos di sana ma Bro. Bisyo, so bos. <laughs> Ampun deh. Hu, tuh Neymar lagi, Neymar lagi. eh uh... Ya, Ma bro, makasih banget udah menonton ya kayak gitu aja tuh video kali ini Ma bro, ya tadi ucap cuma. Sedikit latihan-latihan -latih aja ma bro ya Sambil kita push rank ya kan <gif> Yuk pokoknya gitu aja untuk video kali ini ma bro Kalian nantikan terus ya Video-video terbaru channel nanti ma bro ya Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya Dan like video ini juga ma bro okay? Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM Atau game lainnya langsung aja follow instagram Atau kalian pengen rank legendary Tapi... <gif> susah ngepushnya stuck di green master terus stuck di master atau di rank terendah kalian, ma bro langsung aja follow instagramnya kita joki teteknya nanti di joki di sana aja, ma bro, oke? Okay? Yap, see you, ma bro, sudah semua, yaudah, Dadah semuanya, see you, next.